a statement the Desa Badungrejo, Kecamatan Romayan, Desa Badungrejo, Kecamatan Ngabla. Kita sedang bersama dengan Pak Narti ini, masternya tomat untuk wilayah Badungrejo. Uh, kita sedang mengadakan FFD, jadi beberapa petani di wilayah sini kita undang untuk melihat tanaman tomat di lahannya Pak Narti ini di ketinggian sekitar 1000 untuk wilayah sini endemik dengan virus kemudian uh, kita mengeluarkan produk namanya Nyusamanta Alhamdulillah di sini dengan populasi sekitar 2000 batang tidak lebih dari 5% yang terserang gemini virus ataupun tlf ya tomat tomat nyilu virus ini saya sedang bersama dengan Pak Taji kita bisa bincang-bincang Uh, terkait dengan performa dari tanaman samanta niki pak mungkin tulon hmm. dere komentaripun saking bapak terus budi menawi <coughs> sampun mengawi kahananipun tomat niki pak unj j pun tanaman samanta tapi saya tertarik, tertarik, tertarik karena yang pertama uh, batangnya kotor dan karena di sini memang hmm. uh, resikonya itu di virus ya Pak Oke. Okay. Hmm. Karena apa saya mengatakan kuat? Uh, virus di sini selalu uh, menyerang Yeah. Tapi de, uh, dengan keadaan ada cabe yang sudah tua seperti itu yeah. pun ini adanya uh, samanta ini, ini masih kuat. Masih kuat. Mm. Yeah. Gitu. Untuk warna sendiri Pak, mungkin kan uh, dari jenis-jenis tomat yang lain itu kalau jenis samanta seperti ini kira-kira uh, di pasaran terus berapa, Pak? Uh, uh, Niku tetap tertarik sami mawon atau nah, sekalian tomat-tomat yang sambun. Niku warnanya say. Okay. Mengkilat, uh, tinggi, merata, merata, dan Ugi, kaum lawaum ningani wonten dipun uh, lebat tipun tomat niku padet kepadet nge. sangat kebak, dan Ugi tuh yang pun kata, atau gih, oh, Berarti... so, dan namanya padet, uh, nge. Nge. padet nih pun mungkin yang bobot okay. okay. mesti, nge. mesti mesti <laughs> bobot <laughs> Hmm, <SILENCIO> Lanugi, Ugi ibu <SILENCIO> uh, mudah terserang akta naria, akta Pak G. Oke. di sini di lahan ini di lahan bekas, jadi ini lahan uh, <SILENCIO> sudah bekasan beberapa kali. Kemudian di sebelah tengah ini uh, mungkin bisa disorot di kamera ini, <SILENCIO> uh, ini. ada cabe tua, cabai ini terserang gemini ini di sebelah tengah ini ada tanaman cabai, sudah terserang gemini virus. Kemudian eh, samping ditanami tomat samanta ini, eh, secara logika ketika di sebelah tengah ada yang terserang gemini, otomatis mungkin yang samping bisa terserang. Dari lahan ini kita bisa lihat, untuk samanta sendiri serangan virusnya tidak lebih dari 5%, bahkan cuma 1% mungkin. Kita lebih tahan. Untuk di dataran khususnya di daerah Bandung Rejong, Kecamatan Bapak Itu pun ada satu dua yang kriting pun masih berbuah dengan bagus oh, Walaupun iya. tidak sesama dengan yang normal Nah, mungkin ada uh, tambahan catatan yang terserang Kriting pun Mas buahnya masih bisa ngantol berhenti-henti Nah, dua itu Dan dua itu